teman-teman ada yang bertanya pada saya Pak, KTP saya hilang di rantau bagaimana cara membuat KTP baru apakah harus pulang ke kampung halaman atau membuat di tempat perantauan teman-teman saya beritahu ya saat ini pencetakan KTPL yang hilang bisa dilakukan di mana saja dikenal dengan konsep rekam cetak KTPL luar domisili jadi bila KTP teman-teman hilang di perantauan bawalah surat keterangan kehilangan dari kepolisian Bawalah ke dinas Dukcapil di tempat Anda merantau. Minta tolong di sana untuk dicetakkan KTPL yang baru. Ini gratis, tidak dipungut biaya. Bila petugas Dukcapil belum paham, tunjukkan video ini. Namanya rekam cetak luar domisili.